Ruang di belakang lindung terdistorsi dan pusaran hitam perlahan terbentuk. Segera setelah itu, sosok tinggi perlahan keluar dari dalam. Cahaya di tempat ini sepertinya tiba-tiba redup ketika sosok ini muncul. Bahkan udara itu sendiri mulai berkumpul menuju sosok itu dengan kecepatan yang mengejutkan. Sosok ini seperti lubang hitam saat ia melahap segala sesuatu di sekitarnya dengan gaya sombong. Cahaya cemerlang yang memancar darinya juga sangat mencolok. Setelah Black Hole diam, sosok itu akhirnya berdiri. Dia mengenakan jubah hitam panjang dan cukup tampan. Sementara itu, ada juga senyum di sudut mulutnya. Senyumnya tampaknya memiliki aura iblis, yang menyebabkan seseorang tanpa sadar menjadi linglung. Pria ini seperti lubang hitam yang dalam ketika ia tanpa sadar menarik orang lain kepadanya. Pria ini berdiri diam-diam di depan lubang hitam. Namun... Sikapnya yang tenang menyebabkan kaisar jari enam sage naga duduk di pijakan batu lotus untuk perlahan-lahan mengungkapkan ekspresi serius di matanya. Aura yang tak henti-hentinya mengesankan yang menyelimuti dunia ini sedang dilahap satu inci setiap kali oleh pria berpakaian hitam yang tersenyum. Seluruh dunia terdiam saat kedua sosok itu saling berhadapan dari jauh. Tampaknya seolah-olah udara yang mengalir tiba-tiba berhenti pada saat ini setelah puluhan ribu tahun. Dua makhluk besar ini yang pernah menjulang tinggi di dunia akhirnya bertemu dengan cara yang aneh. Betapa tak terduga, keheningan ini berlanjut untuk waktu yang lama. Sebelum Kaisar Naga Enam jari sage, akhirnya memecah kesunyian. Dia menatap sosok yang sudah dikenalnya sebelum perlahan melanjutkan, "Aku tidak berharap untuk bertemu denganmu." Petik dua, "Uh, bocah kecil ini adalah pemilik baru simbol leluhur yang memangsa." Selain itu. Ia dapat menemukan kehendak aku yang tersisa di dalam simbol leluhur yang memangsa. Oleh karena itu, aku secara alami harus mengulurkan tangan padanya. Pria berpakaian hitam itu kemungkinan adalah tuan yang melahap. Dia melihat kaisar naga enam jari sage dengan mata hitam gelapnya dan tertawa. Kamu telah menemukan penolong yang cukup baik. Six Finger Sage Dragon Emperor menoleh, menatap Lindong di bawah dan berkata. Lindong mengangkat bahu. Di dunia mental ini, jelas bahwa dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Naga Enam Jari Sage. Bagaimanapun, mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, ia tidak merasa memalukan untuk meminta bantuan ketika berhadapan dengan Kaisar Naga Enam Jari Sage, yang dianggap sebagai ahli peringkat teratas bahkan selama era kuno. Lagi pula, bisa memanggil pelayan juga membutuhkan beberapa kemampuan. Dia telah mencari bagian dalam simbol leluhur melahap untuk total tiga hari, sebelum dia akhirnya menemukan kehendak guru devoring yang tersisa dan mengundang makhluk luar biasa ini keluar. Kemungkinan hanya master Penyelundup yang pernah mengalahkan kaisar naga enam jari sage, akan mampu mengalahkan kehendak yang terakhir. Namun, aku benar-benar menyukai penolongmu ini. Kaisar naga enam jari sage membelah bibirnya menjadi senyuman. Ada panas yang menyengat di matanya. Setelah itu, dia perlahan berdiri dari dasar batu lotus. Memikat guru, sungguh tak terduga bahwa kita akan bertemu dengan cara ini. Sepertinya bahkan seseorang yang sekuat kamu akhirnya mati. Kaisar naga enam jari sage menatap sang guru yang melahap. Senyumnya dipenuhi dengan kegembiraan. Berjuang terakhir denganku, sama seperti sebelumnya. Kamu masih suka bertarung. Devoring master menatap senyum gembira di wajah six finger sage dragon emperor. Sebelum dia tersenyum dan mengangguk dengan lembut. Meskipun ini adalah pertarungan terakhir kami, aku tidak akan gampang padamu. Setelah dia berbicara, sang guru yang menyantap perlahan-lahan menutup matanya. Setelah itu, sebuah kegelapan tak berujung tampak menyapu keluar dari ruang di belakangnya seperti air banjir. Saat matanya terpejam. Haha, kaisar naga enam jari sage tertawa terbahak-bahak ke langit. Tubuhnya bergerak dan dia langsung berubah menjadi naga ungu keemasan yang tampaknya tak berujung besar yang berjongkok di langit. Tekanan naganya yang menakutkan menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Delapan Sage Naga, panggung penekan iblis. Cahaya ungu emas mengerikan menyebar. Segera setelah itu, raungan naga bergema. Setelah itu, orang bisa melihat delapan naga sage yang sangat besar berkumpul di langit. Mereka berbelok dan berjongkok. Sementara itu, ada platform batu besar 100.000 kaki di tengah yang memancarkan cahaya yang cemerlang. Ruang di sekelilingnya bergetar dan retak di bawah riak-riak yang menakutkan ini. Ekspresi Lindong sangat suram saat dia menatap serangan-serangan ini yang bisa menghancurkan dunia. Jelas, Kaisar Naga 6 Jari Sage tidak berniat melakukan pemanasan karena dia melepaskan gerakan tanda tangannya untuk serangan pertamanya. Jika Lindong berada di ujung penerima serangan ini, Kemungkinan dia akan dikirim terbang keluar dari dunia ini. Naga Sage mengambil penerbangan dan mereka menjalin diri di sekitar platform batu besar 100 ribu kaki. Selanjutnya, mereka menembus ruang dan menabrak Guru Devoring. Gemuruh, karena tekanan dari platform batu. Semuanya dalam radius 5 ribu kilometer runtuh. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti lubang yang dalam tak berujung. Namun, Melawan serangan yang mengejutkan ini, Devoring Master yang tampan terus tetap tenang. Cahaya hitam di belakangnya tumbuh dan mengisi cakrawala. Pada saat berikutnya, suara tenang, yang berisi kekuatan iblis yang tak ada habisnya, dipancarkan dengan lembut dari mulutnya. Devoring World Mata Devoring Master tiba-tiba terbuka pada saat ini. Ternyata mereka benar-benar berubah menjadi dua lubang hitam yang berputar. Seketika, Seluruh dunia menjadi gelap gulita. Setelah itu, cahaya melahap sombong menyebar dengan kecepatan yang tidak terdeteksi oleh mata langsung. Saat cahaya itu menyebar, bahkan kekuatan Yuan dan udara dimakan olehnya. Seluruh tempat itu berubah menjadi dunia devouring oleh Master Devouring. Cahaya melahap melesat ke atas. Selanjutnya, itu bertabrakan dengan paksa dengan platform batu besar 100.000 kaki yang dikelilingi oleh Sage Dragon. Dengan cara yang mendominasi. Sizzle-sizzle, yang mengejutkan. Tidak ada suara keras yang dipancarkan. Bahkan, tidak ada gelombang serangan energi bumi. Sama seperti batu yang tenggelam ke lautan. Dua serangan besar ini, yang memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Bahkan tidak menciptakan riak pun saat kontak. Cahaya melahap terus menyebar, bahkan. Itu mungkin untuk secara samar-samar melihat naga sage meraung dalam melahapnya. Setelah itu, cahaya suci menyebar dan bertabrakan dengan cahaya yang dipenuhi dengan kekuatan melahap. Namun, jelas bahwa kekuatan melahap yang sombong lebih kuat. Karenanya, cahaya suci yang luas dan perkasa itu secara bertahap padam, seperti cahaya lilin sebelum menghilang. Cahaya yang melahap tiba-tiba berhenti menyebar saat cahaya suci lenyap. Setelah itu. Ia menyusut dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu selusin napas, itu benar-benar ditarik ke dalam tubuh guru yang melahap. Kegelapan di sekitarnya diam-diam mundur sebelum sinar matahari bersinar. Semuanya tetap diam. Namun, Lindong sadar bahwa hasil dari pertarungan mereka sudah diputuskan. Pertarungan di level itu tidak memiliki estetika brilian yang sama dengan pertarungan jarak dekat. Namun, bahaya yang terlibat jauh lebih besar. Kaisar naga enam jari sage masih mempertahankan sikap yang sama di langit, di mana tangannya diperpanjang. Itu beberapa saat kemudian sebelum dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dunia devoring bahkan mampu melahap ahli tahap reinkarnasi. Jika seseorang jatuh ke dalamnya, memikirkan bahwa aku masih tidak dapat memecahkannya, Lindung diam-diam terkejut setelah mendengar ini. Dunia devoring dari guru devoring sebenarnya sangat kuat sehingga bahkan ahli tahap reinkarnasi akan gagal melarikan diri jika dia terjebak di dalamnya. Apakah itu kekuatan dari delapan tuan kuno? Lindong mengepalkan tangannya dengan erat. The devoring master menduduki peringkat kedua di antara delapan tuan kuno. Namun, tekniknya sudah mengerikan ini. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat. Master S. Peringkat Pertama Pasti berada di puncaknya. Delapan tuan kuno benar-benar memenuhi nama mereka. Dunia Devoring tidak bisa menjebakmu. Sang guru Devoring berbicara dengan tangannya di belakang. Saat pakaian hitamnya berkibar-kibar karena angin. Rambutnya yang panjang juga terombang ambing oleh angin. Memberinya sikap yang elegan dan mendominasi. Sikapnya membuat satu orang terkesan dan itu tidak mengherankan bahwa bahkan rubah sembilan ekor yang sangat indah pun terpesona olehnya. Namun, aku tidak cocok untukmu begitu aku jatuh ke dalamnya. Kaisar naga enam jari sage menghela nafas. Matanya berbalik ke arah lindung saat dia berkata, Anak kecil, kamu menang. Pulang naga primal adalah milikmu. Namun, aku berharap bahwa setelah kamu berhasil melakukan tindakan besar di masa depan, kamu akan membantu suku naga aku untuk membentuk primal Dragon dragonborn lainnya. Petik 2. Setelah semua. Lindong bukan anggota suku naga dan seluruh suku naga hanya memiliki satu set primal Dragonborn. Namun, jika Lindong berhasil membuat kemajuan yang menakjubkan di masa depan, itu mungkin baginya untuk membantu suku naga untuk membuat satu set tulang. Jika aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia juga tahu bahwa dia telah memperoleh manfaat besar dari suku naga. Haha, di masa depan, dunia pada akhirnya akan menjadi milik kaum muda. The Devouring Master menunduk dan menatap Lindong. Senyum muncul di sudut mulutnya sebelum dia berkata, kamu memiliki dua simbol leluhur yang hebat. Mungkin, kami harus mengandalkan kamu ketika Perang Dunia Besar pecah sekali lagi. Petik 2, Lindong mengangguk dengan lembut ketika waktu itu tiba. Seluruh dunia akan turun ke bahaya besar, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Setiap orang harus menghadapi musibah bersama. Kehendak Aku telah menunggu untuk waktu yang sangat lama dan telah mencapai batasnya. Semoga suku Aku akan menjadi semakin makmur di masa depan. Kaisar Naga Sage Enam Jari tersenyum. Senyumnya menunjukkan bahwa dia akhirnya bisa meringankan beban besar yang telah dia bawa. Bagaimanapun, dia telah menunggu terlalu lama di tempat ini. Meskipun ada banyak individu yang kuat di suku naga, tidak ada yang bisa mengalahkannya dan mendapatkan tulang naga primal. Sekarang, misinya akhirnya berakhir. Tubuh Six finger Sage Dragon Emperor perlahan mulai berubah ilusi setelah suaranya terdengar. Lindong, simbol leluhur yang memangsa hanya berisi bagian dari kehendak sisa aku. Jika kamu ingin mendapatkan warisan sejati aku, kamu harus datang ke Ola Deforing Divine untuk mencari aku. Aku tahu bahwa kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sang guru yang memuruskan tersenyum ke arah Lindong sementara tubuhnya juga mulai menghilang. Selama tinggal orang tua. Lindong menatap dua sosok yang secara bertahap menghilang dengan ekspresi serius. Kemudian, dia dengan hormat membungkuk ke arah mereka, sama seperti anggota generasi muda seharusnya. Haha, haha, kedua sosok di langit tertawa lembut. Setelah itu, Tubuh mereka sepenuhnya menghilang. Lindong melepaskan napas uap putih setelah mereka berdua menghilang. Sementara itu, dia secara bertahap mulai mengepalkan tangannya. Sebelum ekspresi panas muncul di matanya yang hitam. Akhirnya, dia merentangkan tangannya sementara wajahnya yang lelah juga mulai rileks. Primal Dragonborn, aku akhirnya mendapatkanmu. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1116 Primal Dragonborn, fenomena aneh dalam Dragon Transformation Pool berlanjut selama lima hari penuh. Lima hari kemudian, kolam itu berangsur-angsur menjadi damai lagi. Sementara cahaya ungu emas redup memantul dari permukaan air juga dengan tenang menghilang. Meskipun Dragon Transformation Pool telah mendapatkan kembali ketenangannya, lindung masih tidak muncul. Ini menyebabkan kelompok Yuan Kian menantikan hasilnya dengan tidak sabar dan harapan. Mereka dengan cemas ingin tahu apa yang terjadi di Dragon Transformation Pool. Meskipun mereka cemas, lindung tidak muncul dan mereka juga tidak dapat masuk ke dalam untuk mengambilnya. Karena itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah saling menatap tanpa daya dan dengan patuh menunggu. Sebulan berlalu ketika mereka menunggu, setelah sebulan, pool transformasi naga sekarang begitu tenang sehingga tidak ada riak. Fenomena aneh dari sebelumnya seperti mekar sesaat dari bunga ceres. Sementara itu, tidak ada yang muncul dari kolam. Jika seseorang menghitung waktu, seseorang akan menemukan bahwa dua bulan telah berlalu sejak lindung memasuki kolam transformasi naga. Yuan Qian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di gunung di sekitar kolam transformasi naga. Dia tidak meninggalkan tempat ini selama dua bulan terakhir. Matanya tertuju kuat ke Dragon Transformation Pool di bawah. Dari ini, adalah mungkin untuk melihat seberapa serius dia memandang masalah ini. Banyak tetua berdiri di belakangnya dengan ekspresi berbeda. Namun, mereka secara bertahap mulai mengerutkan kening seiring berjalannya waktu. Pemimpin suku, Lindong harus baik-baik saja kan? Seorang tetua akhirnya tidak bisa membantu tetapi bertanya. Sudah lama sekali, namun... Mengapa tidak ada kegiatan sama sekali? Mungkinkah Lindung terbunuh saat menantang leluhur? Yuan Qian ragu-ragu sejenak sebelum melepaskan tawa pahit. Bahkan dia tidak bisa merasakan bagian dalam aula pemakaman tulang. Orang kecil ini adalah seseorang yang direkomendasikan oleh King Zi. Akan sulit untuk menjelaskan hal-hal kepada King Zi jika terjadi sesuatu padanya di sini. Seorang tetua mengerutkan kening dan berkata, King Zhi memiliki status yang agak unik dalam suku naga. Dalam hal senioritas, bahkan Yuan Qian sedikit lebih muda. Satu-satunya yang sebanding dengannya di seluruh suku naga kemungkinan adalah beberapa eksistensi kuno yang berada di pengasingan yang dalam. Masalah manusia akan ditentukan oleh takdir. Yuan Qian menggelengkan kepalanya. Jelas tidak ada gunanya khawatir pada saat ini. Memasuki Dragon Transformation Pool sangat berbahaya untuk memulai. Ini adalah sesuatu yang lindung Tahu dan King Zee bahkan lebih jelas. Para tetua berhenti berbicara setelah mendengar ini dan sekali lagi mengalihkan pandangan mereka ke kolam transformasi naga yang tenang ketika mereka menunggu sesuatu terjadi. Sekelompok besar anggota suku naga generasi muda berkumpul bersama tidak jauh dari kelompok Yuan Qian. Tiga orang di depan adalah Yuan Xin, Yan San dan Yan Feng. Saat ini... Mereka juga menonton kolam transformasi naga dengan ketidakpastian. Kemungkinan besar mereka telah berhasil mendengar beberapa informasi yang luar biasa dari para tetua mereka selama periode waktu ini. Tidak terduga bahwa dia benar-benar memasuki aula pemakaman tulang. Dikabarkan bahwa hanya mereka yang masuk yang bisa mendapatkan tulang naga kuno. Yansan memukul bibirnya bersama. Matanya dipenuhi dengan emosi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong akan berhasil di mana banyak anggota suku naga yang gagal telah gagal. Lindong ini benar-benar mengesankan. Yan Feng menghela nafas, bahkan dengan harga dirinya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia tidak dapat melakukan apa yang telah dilakukan Lindong. Para pemuda di sekitarnya dari suku naga diam-diam mengangguk dan menghela nafas. Mereka semua biasanya sangat arogan. Status mereka sebagai anggota suku naga memungkinkan mereka dengan bangga memandang rendah sebagian besar dari mereka pada generasi yang sama. Namun, kesombongan mereka ini telah mengalami pukulan berat sehingga mereka mulai merasa sedikit tertekan. Sebagai anggota suku naga, mereka sangat menyadari betapa sulitnya untuk memasuki aula pemakaman tulang. Di bagian paling depan, Yuan Xin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia dengan lembut menggigit bibir merahnya sambil memeluk dadanya. Mata miliknya berisi kekeras kepalaan ketika dia menatap full transformasi naga yang tenang. Namun segera setelah itu, sikap keras kepala ini berubah menjadi kesedihan. Sebagai putri pemimpin suku, dia secara alami tahu lebih banyak daripada yang lain. Oleh karena itu, dia menyadari bahwa Lindung tidak hanya memasuki aula pemakaman tulang, tetapi bahkan telah menerobos kerana kekuatan kehendak leluhur terhebat suku naga. Selain itu, dia bahkan menantang yang terakhir. Ambisi orang itu tidak terbatas hanya pada tulang naga kuno. Dia ingin mendapatkan tulang naga primal terkuat dari suku naga. Itu adalah sesuatu yang bahkan King Zi dan ayahnya tidak dapat menyentuh. Kamu benar-benar ambisius. Apakah kamu tidak takut tersedak mati karena ambisi itu? Yuan Xin bergumam pada dirinya sendiri saat dia dengan lembut mengepalkan tangannya. Meskipun kinerja lindung di Dragon Transformation Pool telah sangat mengejutkannya, dia tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar berhasil. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, hanya ada satu orang yang berhasil mendapatkan primal Dragon Bone selama sejarah panjang suku naga. Orang itu adalah eksistensi kuat yang pernah berhasil menyatukan dan memerintah dunia binatang iblis. Kaisar Naga Sage enam jari. Dia tidak berpikir bahwa Lindung sebenarnya sebanding dengan keberadaan seperti dewa di hati semua anggota suku naga. Penantian selanjutnya berlanjut untuk waktu yang lama sementara Dragon Transformation Pool tetap tenang dan tidak berdaya. Waktu berlalu dengan tenang hari demi hari. Dan dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Dengan berlalunya setiap hari. Kekhawatiran secara bertahap mulai muncul di wajah Yuan Kian. Para tetua suku naga yang awalnya agak terkejut melihat satu sama lain dan mendesah pelan. Ada perasaan kasihan di napas mereka. Dari kelihatannya, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa lindung telah gagal. Kalau tidak, tidak mungkin bahkan tidak ada aktivitas sedikit pun. Bagaimanapun, ini tidak akan terjadi bahkan ketika seseorang mendapatkan tulang naga kuno di masa lalu. Selain itu, lindung telah berada di kolam transformasi naga terlalu lama. Energi berlimpah dari Dragon Transformation Pool juga sangat mengamuk di alam. Oleh karena itu, itu bukan kasus di mana itu akan menjadi lebih bermanfaat semakin lama tinggal di kolam renang. Jika seseorang lalai, tubuh seseorang akan meledak karena energi kolam transformasi naga berubah menjadi energi kolam. Sementara para tetua suku naga menghela nafas dengan iba. Ekspresi para anggota generasi muda sangat suram. Awalnya, mereka percaya bahwa keajaiban akan muncul. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sumber mukjizat ini akhirnya mati sebelum waktunya. Matahari terbenam menggantung di cakrawala saat sinar matahari merah gelap berhamburan ke bawah dan menyelimuti daratan. Pemimpin suku, kita mungkin harus menyegel kolam transformasi naga lagi. Seorang tetua menatap langit dan tiba-tiba menghela nafas. Kubu Yuan Qian tampak bergetar sedikit setelah mendengar ini. Segera setelah itu, dia menjawab dengan suara agak serak. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Tetua itu tertawa pahit. Jika energi dari Dragon Transformation Pool menyebar, itu akan berdampak pada pegunungan di sekitarnya. Kami sudah membukanya terlalu lama kali ini. Sekitar, pada titik ini, dia melirik pegunungan di sekitar Dragon Transformation Pool. Sisik naga sebenarnya tumbuh di permukaan pegunungan ini. Mereka memantulkan cahaya sedingin es ketika sinar matahari menyinari mereka. Yuan Qian diam. Pada akhirnya, dia menghela nafas dalam dan perlahan mengangguk. Para tetua melambaikan lengan baju mereka setelah melihat ini dan banyak pilar cahaya energi bersiul. Akhirnya, mereka berjalin di atas Dragon Transformation Pool. Berubah menjadi formasi ringan. Segera setelah itu, Formasi cahaya mulai turun dan menyelimuti kolam transformasi naga. Namun, awan gelap tebal mulai berkumpul di langit tepat saat formasi cahaya akan turun. Petir menyala dan guntur meraung di dalam awan gelap saat suara gemuruh menyebar di seluruh negeri. Unggu, Iwan Kian segera menemukan aktivitas yang tidak biasa di langit. Ekspresinya dengan cepat berubah ketika dia berbicara dengan suara yang dalam. Para tetua suku naga segera menghentikan formasi cahaya yang turun. Mereka mengangkat kepala dan melihat aktivitas di langit dengan kejutan di mata mereka. Sesaat kemudian, mereka sepertinya mengingat sesuatu dan semua mata mereka tiba-tiba melesat ke arah Dragon Transformation Pool ketika kekaguman yang luar biasa melonjak di mata mereka. Tidak mungkin, tidak ada yang tahu siapa yang tanpa sadar mengeluarkan gumaman terkejut ini. Awan gelap di langit menumpuk. Menjadi semakin tebal sementara petir menakutkan berkumpul di dalamnya. Seluruh dunia tampak bergetar dan bergetar karena gemuruh petir. Bang, kolam transformasi naga di bawah, yang telah lama damai. Sekali lagi bergejolak dengan banyak ombak besar. Pasangan mata yang tak terhitung bergeser ke arah itu. Selanjutnya, mereka melihat pusaran air besar perlahan terbentuk di kolam. Swoosh. Sinar cahaya tiba-tiba melesat keluar saat pusaran air terbentuk, mencapai ke langit. Setelah penampilannya, tekanan aneh perlahan mulai menyebar. Samar-samar mungkin untuk melihat sosok manusia muncul dalam sinar cahaya yang muncul dari Dragon Transformation Pool. Gemuruh, awan gelap di langit tiba-tiba mundur. Ratusan ribu kaki petir besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat ke bawah seperti sepuluh ribu naga dan menyerbu ke arah sosok manusia di dalam sinar cahaya dari segala arah. Namun, sosok di dalam sinar cahaya tidak bergerak di hadapan sepuluh ribu petir. Dia membiarkan petir liar dan keras menabrak tubuhnya dengan kejam. Banyak busur petir menari di langit. Pada akhirnya, mereka semua terserap oleh sosok itu. Petir liar dan ganas di langit berlanjut selama setengah jam sebelum secara bertahap menghilang. Ketika awan gelap tersebar, riak energi mental yang luar biasa kuat juga mulai bergema di seluruh negeri. Sinar matahari memercik saat awan gelap menghilang, menerangi pegunungan. Banyak pasang mata itu terkunci erat pada sinar cahaya. Sosok dalam sepertinya meregangkan pinggangnya dengan malas, sebelum melangkah maju dan perlahan berjalan keluar dari dalam sinar cahaya. Semua mata tertuju pada titik itu saat sosok kurus akhirnya muncul. Sosok ini masih memiliki wajah muda yang sama akrabnya. Namun, tubuhnya saat ini mengeluarkan kilau seperti batu giok. Tubuhnya yang kelihatannya kurus mengeluarkan tekanan kuat yang tampaknya menutupi langit dan tanah saat menyebar. Menghadapi tekanan ini, ekspresi dari banyak anggota suku naga yang hadir berubah secara drastis. Mereka bisa merasakan gemetar keluar dari dalam tubuh mereka pada saat ini. Itu adalah semacam tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan mereka. Seluruh pegunungan benar-benar sunyi. Yuan Qian menatap sosok kurus di udara saat tangannya perlahan mengepal erat. Suara bergumam yang berisi emosi yang tidak jelas dan jejak kejutan yang tersembunyi perlahan-lahan menyebar. Itu, benar-benar, tulang naga primal. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.